Pan yang pan yang pan lo den, pan yang dapet skripsi judulnya sabana santiang, judulnya sanyo, kok di awal dipermudah depan mimpi yang tangga tangga di bab ampe den lah liang, Mbak aku lai bak aku lai, ama jua aba, den lapan yang kiamat deh angkonan banyak, kok ditanyo kece dan den nama ini kau wakatunya nan lata sasa.